Pasti adik-adik dalam keadaan sehat bersukacita dan yang pasti tetap semangat untuk puji Tuhan Terima kasih kepada setiap orang tua yang selalu setia mendampingi anak-anak Terima kasih juga untuk adik-adik sekolah minggu Yang setiap minggu tetap setia untuk mengikuti ibadah online Hari ini kita memulai ibadah kita Tapi sebelum itu, Kalasri mau ajak orang tua, juga anak-anak Untuk mendengarkan beberapa panduan untuk mengikuti ibadah berikut ini Syaom, selamat hari minggu untuk adik-adik sekalian Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu online DC Kids Kak Ivi memohon kepada semua orang tua Untuk mempersiapkan dan mendampingi anak-anak sekolah minggu Selama mengikuti ibadah online Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Kak Enak juga mohon kepada orang tua sekolah untuk mempersiapkan semua sarana yang dibutuhkan untuk mengikuti ibadah online. Letakkan HP atau laptop di tempat yang nyaman dan memadaya sehingga anak-anak dan orang tua bisa mengikuti ibadah online dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Karahel mau ingatkan ya, selama ibadah online, kita harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang sibuk sendiri, main HP, apalagi makan. Kita sama-sama mau -sama memfokus dengerin firman Tuhan dan memuji Tuhan. Oke, Tuhan berkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah online di Sikis, dan kami juga ingetin, jangan lupa ya siapin Alkitabnya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terakhir, Kak Putri mau ajakin adik-adik semua untuk tetap semangat mengikuti ibadah online, kita mau menari, bernyanyi, dan memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Wah terima kasih untuk kakak Meti, kakak Ivi, kak Ena dan juga kak Putri serta kak Rahel untuk panduannya Nah adik-adik beserta orang tua jangan lupa untuk mengikuti panduan ibadah online Kita mau mulai ibadah kita tapi sebelum itu kak Sri ajak setiap orang tua bersama adik-adik yang ada di rumah Mari kita mau lipat tangan kita mau minta pertolongan Tuhan agar ibadah kita hari ini boleh berjalan dengan baik Semuanya lipat tangan, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus hari ini Adik-adik sekolah minggu bersama orang tua Kami mau mulai mengikuti ibadah online di si Kids Tuhan berkati setiap kami, berkati setiap anak-anak sekolah minggu Juga bersama orang tua yang ada di rumah mereka masing-masing Agar ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Anak-anak bersama orang tua boleh mengikuti setiap ibadah, rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam keadaan yang bersuka cita dan tetap semangat melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu kita mau dengar firman hari ini Tapi sebelum itu Kalastri mau tanya Ada yang masih ingat nggak? sepanjang bulan Agustus yang lalu Kira-kira nih sekolah minggu kita belajar tentang tema apa sih? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Benar banget sepanjang bulan Agustus Kalastri dan teman-teman guru sekolah minggu kami mengajarkan adik-adik tentang tokoh-tokoh wanita yang ada di Alkitab Ada Naomi, ada Ruth, kemudian ada Esther, kemudian ada Deborah Ternyata sepanjang bulan Agustus kita diajarkan bahwa ada orang-orang wanita Yang begitu luar biasa mengajarkan banyak hal dan tercantum di dalam Alkitab Dan di bulan yang baru ini Di bulan September Bulan yang ke-9 di tahun 2020 Kalasri bersama teman-teman guru sekolah minggu Kita mau mengajarkan adik-adik Tentang satu tema Yaitu kesetiaan Sekali lagi tentang kesetiaan Nah kira-kira kita mau belajar tentang setia tuh Dari tokoh siapa sih hari ini? Sebelum itu kita mau satu di dalam doa terlebih dahulu Agar firman hari ini adik-adik boleh mengerti Dan adik-adik boleh melakukannya di dalam kehidupan adik-adik Mari lipat tangan kita mau minta pertolongan Tuhan Memampukan adik-adik untuk mengerti firman Tuhan hari ini Bapak dalam surga terima kasih untuk pujian yang begitu indah Kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami Sebentar kami mau dengar firmanmu Mari urapi setiap anak-anak sekolah minggu Agar anak-anak boleh mengerti apa yang hari ini Kalasri akan ajarkan Kami mau belajar tentang kesetiaan Mampukan Kalasri Tuhan untuk Kalasri bisa menyampaikan dengan baik Sehingga anak-anak boleh memahami maksud dan tujuan yang ingin Kalasri sampaikan Berkati juga orang tua yang mendampingi Tuhan urapi Terima kasih Bapak hanya di dalam namamu Kami berdoa dan kami bersyukur Haleluya, amin Adik-adik sekolah Minggu, cerita firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab dua Raja-raja pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi, dua Raja-raja pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Adik-adik buka Alkitabnya di rumah kalau adik-adik belum bisa buka Alkitab, minta orang tua untuk membuka Alkitab dari dua raja-raja, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Kalau sudah kita mulai ya. Hari ini Kalastri mau ajarin adik-adik dari dua orang tokoh, dua orang tokoh yang sudah sangat familiar sekali, adik-adik mungkin sudah sering dengar. Namanya sama, mirip-mirip Dari E Kira-kira Tokoh Alkitabnya siapa yang hari ini kalah mau ajar Ada yang tahu? Benar banget hari ini kita mau belajar Dari tokoh yang bernama Elia Dan juga Elisa Sekali lagi Dari tokoh yang bernama Elia Dan juga Elisa Kira-kira apa sih yang terjadi sama Elia dan Elisa? Kita mau saksikan berikut ini. Elisa ini adalah seseorang yang sudah melayani Elia begitu lama. Elisa begitu setia mendampingi Elia kemanapun Elia pergi. Di kota Gilgal, Elia ini akan terangkat ke surga. Namun sebelum itu, Elia memanggil Elisa kemudian berkata, Elisa, kemari. Aku ingin pergi ke kota Betel. Baiknya engkau tinggal di sini. Kemudian Elisa berkata, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, Aku tidak akan meninggalkan engkau. Akhirnya, Elia bersama Elisa pergi menuju kota Betel. Di perjalanan, Elisa ini bertemu dengan banyak orang. Orang-orang tersebut berkata kepada Elisa, Hai Elisa, tidakkah engkau tahu bahwa tuanmu itu Nabi Elia akan terangkat ke surga? Kemudian Elisa berkata, aku tahu, diamlah. Setelah itu, Elia berkata lagi kepada Elisa, Elisa, Tuhan menyuruh aku untuk pergi ke kota Yeriko. baiklah engkau tinggal di sini. Kemudian Elisa kembali bilang kepada Elia, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian, Elisa dan Elia pun pergi ke kota Yeriko. Dalam perjalanan menuju kota Yeriko, ada segerombolan orang berkata kepada Elisa, "Elisa, tidak tahukah engkau bahwa tuanmu itu Elia? Dia akan terangkat ke surga." Lalu kata Elisa kepada mereka, "Aku tahu, diamlah." Beberapa waktu kemudian, kembali Elia berkata kepada Elisa, Elisa, Tuhan menyuruh aku untuk pergi ke sungai Yordan. Baiklah engkau tinggal di sini, di kota Yeriko. Namun, kata Elisa kepada Elia, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Akhirnya, Elia dan Elisa pergi bersama-sama menuju sungai Yordan. Setibanya di sungai Yordan, Elia kemudian mengambil jubah lalu menghentangkan jubahnya dan membagi sungai itu menjadi dua bagian. Bagian yang sebelah sana dan bagian yang sebelah sini. Maka Elia dan Elisa menyeberangi sungai Yordan menuju ke tepian. Sesampainya di seberang sungai Yordan, maka berkatalah Elia kepada Elisa. Elisa, mintalah. Apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu? Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Kemudian Elia berkata, wah yang kau minta itu sukar sekali. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, maka tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai Ketika Elisa melihat itu maka berteriaklah ia Bapakku, Bapakku Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda Sesudah itu kemudian Elisa tidak lagi melihat Elia Lalu direnggutkannya pakaian Elia dan dikoyakannya menjadi dua bagian. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh. Lalu ia hendak berjalan pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Sesudah itu Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang terjatuh itu. Kemudian dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru. Di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Adik-adik, setelah tadi kita mendengar firman Tuhan, cerita bagaimana Elisa begitu setia mengikuti Elia. Sri mau ajarkan adik-adik untuk setia di dalam Tuhan. Setia di sini seperti apa? Adik-adik mungkin tidak seperti Elisa yang mengikuti Elia kemanapun Elia pergi. Tapi adik-adik bisa belajar untuk setia mengikuti Tuhan Yesus. Dimulai dari setia untuk berdoa, kemudian setia untuk belajar firman, kemudian setia untuk baca Alkitab. Dan setia untuk mengikuti sepuluh perintah Tuhan Sama seperti Elisa Ketika Elisa setia mendampingi mengikuti Elia kemanapun Elia pergi Maka roh Elia hinggap di dalam diri Elisa Adik-adik ketika adik-adik setia mengikuti Tuhan Yesus Kalau mau kasih tahu bahwa ketika adik-adik setia mengikuti Tuhan Yesus Adik-adik akan mendapatkan bagian adik-adik Apa sih bagiannya? Keselamatan yang daripada Tuhan Jadi minggu ini kita belajar tentang kesetiaan Kesetiaan dari Elisa membuat Elisa menerima roh yang daripada Elia kesetiaan yang adik-adik miliki akan membuat adik-adik menerima bagian yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu keselamatan yang kekal yang daripada Tuhan. Jadi sekali lagi, mari tetap setia untuk mengiring Yesus. Mungkin dalam masa pandemi Covid-19, adik-adik mungkin sudah capek, sempat bosan, aduh pengen ke gereja. Tapi jangan lupa. Adik-adik tetap harus setia Setia baca Alkitab Setia berdoa Setia mengikuti 10 perintah Tuhan Percaya akan ada bagian yang adik-adik terima Ketika adik-adik setia mengikuti Tuhan Terima kasih sekali lagi untuk firman hari ini Terima kasih juga untuk orang tua yang tetap mendampingi Mari Kalasri ajak Kalasri himbau setiap orang tua Mengajarkan nilai-nilai kesetiaan kepada anak-anak Sekali lagi Demikian firman Tuhan kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik ada beberapa pengumuman yang ingin Kalastri sampaikan Yang pertama Kalastri tetap menghimbau mengajak setiap orang tua Mari terus setia mengajak adik-adik sekolah minggu Untuk tetap mengikuti kegiatan ibadah online di Sikit setiap minggunya Lalu yang kedua adik-adik minggu depan akan sangat spesial Minggu depan pelayanan kita akan dilayani oleh Kak Yudi Kak Yudi ini adalah salah satu pelayan Tuhan Beliau juga aktif melayani Raja Wali Ministri. Jadi pastikan adik-adik tidak ketinggalan. Mari hadir dalam ibadah online di Seek Kids minggu depan. Dan yang terakhir nih adik-adik. Lembaga Alkitab Indonesia dalam rangka memperingati hari doa Alkitab. Mereka mengadakan kegiatan. Ada tiga perlombaan. Yang pertama adalah lomba dance TikTok rohani. Lalu yang kedua ada Lomba Membaca Alkitab Dan yang terakhir ada Lomba Stand Up komedi. Tanggal 9 sampai 12 September 2020 Dengan mendaftarkan biaya sebesar Rp95.000 Adik-adik bisa mengikuti kegiatan Lomba Yang diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Detail informasi akan Kalastri sampaikan di grup Dan jangan lupa sekali lagi mari tetap semangat untuk mengikuti ibadah online di Kids di minggu-minggu berikutnya Demikian kegiatan ibadah online kita hari ini Terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang sudah terlibat dalam pelayanan Terima kasih kepada adik Caca, terima kasih kepada kakak-kakak DC Pro Terima kasih juga untuk Kak Gabriel yang sudah membantu Kalastri merekam video Sekali lagi Kalasri ingatkan mari tetap setia mengikuti dan mengiring Tuhan Yesus Mari kita mau tutup ibadah kita hari ini Kalasri mau ajak adik-adik untuk satu di dalam doa Bapak dalam surga terima kasih Tuhan Yesus hari ini Kalasri bersama adik-adik kami sudah selesai belajar firman Tuhan Terima kasih untuk hari ini kami belajar dari tokoh yang bernama Elia dan Elisa kami mau belajar seperti Elisa, terus setia mendampingi Elia. Maka Tuhan berkati setiap anak-anak sekolah minggu. Anak-anak boleh menjadi anak-anak yang setia. Mengiring Yesus, setia untuk belajar, setia untuk berdoa, setia untuk baca firman. Berkati juga setiap orang tua, mereka pun boleh terus setia. Mendampingi, membawa, mendidik anak-anak dalam dalam kebenaran firman yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin.